Cep, cep, cep Mana on deck? Mana Ada kasih citra atau kasih Marina? Ayo berantai, Bang! Pokok kasih citra tapi tak nah, hanya dekat saja Itu si citra aja ya, si Marina Keralah, bang Deddy tuh Bisa kamu jalanan jemput atau cep? Waduh, si citra kamu jalanan bahaya, cengsi ngekoinnya putar Cep, kelah, si citra mah matrek. Cacing udah ngelitik mana udah har. Sama, tak bisa bersama Kamu mencinta aku Aku tak cinta kamu Aku mencinta dia Dia tak cinta aku Semuanya berbeda Berbeda semuanya Ada yang saling cinta Tak ada saling cinta Berasa de derama Tak bisa bersama Kamu mencinta aku Aku tak cinta kamu Aku ma cinta dia Dia tak cinta aku Semuanya berbeda Berbeda semuanya Ada yang saling cinta Tak ada saling cinta Sugan aing mah cinta teh bener buta Padahal nu bogoka aing teh rada lobak tapi na ha ha teh aing teh teh kabuka padahal yakinu bogoh mah mau wanyien luka emang orang mah bener jelemah sangsara tapi orang setia lamun ngalaman cinta na ha orang kadon bogoh kawanoja etak anuges kaciri si eta memandang harta berasa berama tak bisa bersama cinta aku Aku tak cinta kamu Aku mah cinta dia Dia tak cinta aku Semuanya berbeda Berbeda semuanya Ada yang saling cinta Tak ada saling cinta Kamu mah cinta aku Aku tak cinta kamu Aku cinta dia Dia tak cinta aku Semuanya berbeda Berbeda semuanya Ada yang saling cinta Tak ada saling cinta mohon maafnya harta mungkin bisa dicari tapi kesetiaan susah untuk dicari kamu mencinta aku aku tak cinta kamu aku mencinta dia dia tak cinta ras munanya ada yang saling cinta kada saling cinta sugan aing mah cinta teh bener buta padahal nu bogo ka aing teh loba tapi naha hati aing teh te kabuka padahal yakin nu bogo mamoyan nyian luka